Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, walafiat, penuh semangat. Kali ini saya, Ari Kuncoro, akan memberikan tutorial buat kalian yang baru tahu bahwa kalau misalkan Excel itu ternyata bisa bikin grafik peta. Jadi kita nggak perlu menggunakan tools-tools tools yang lebih advance seperti Tableau ataupun Power BI untuk visualisasi data peta. Excel aja udah cukup. Ya, sampai ke level mana ya sampai ke level provinsi. But it worth, it's worth. <laughs> ya, kalau yang penasaran silahkan simak tutorialnya. Oke, okay, tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video yang saya upload. Oke, okay, uh, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan data apa sih? Data yang paling bisa kita dapatkan dengan mudah itu data BPS ya. Kita ke BPS.go.id. Uh, kalau kepadatan penduduk udah sering ya, jadi saya coba untuk data yang lain gitu. Di sini ada sosial dan uh, kependudukan, tapi saya mau data yang lebih. Cakep nih ya, datanya apa sih, data pendidikan misalkan. Nah, data pendidikan, kemudian saya lihat di sini ada yang seru nih, ada yang menarik, yaitu proporsi remaja dan dewasa usia 15-15-19. Tahun ya, dengan keterampilan teknologi, informasi, dan komputer atau TIK menurut provinsi, tahun 2015-2020 ya, saya ambil ini, kemudian saya klik yang Excel, saya download, kemudian saya buka. Ya, saya buka. Oke, okay, sampai di situ dulu. Ya, yang kesulitan linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, okay, ya sekarang kan kita udah lihat nih ada data yang kita punya. Di mana data itu ada 4 kolom. Kolom pertama itu provinsi. Ini saya unmerge aja ya saya unmerge ya. Ya, ini unmerge sales kemudian ada tahun 2018 ini saya taruh bawah aja deh 2018 2019 dan 2020 oke okay. uh, hmm menarik nih kita sebenarnya nanti juga bisa bikin filternya ya cuman saya mau fokus di satu Kolom aja ya tahun 2020 Jadi saya mau Bikin ini aja sih duplicate uh, Move or copy gitu ya Oke okay. Saya mau Create a copy aja Oke okay. Nah yang sheet pertama ini saya mau Ambil yang tahun 2020 aja Saya delete ya Oke okay. Kemudian yang nomor satu ini uh, Baris pertama saya delete Nah, proses ini tuh dinamakan data Cleansing sebenarnya ya Terus yang bawah saya delete aja Eh, nggak penting sih sebenarnya No need <laughs> Oke, okay, kemudian di bawahnya itu kan ada Indonesia ya Indonesia ada 64% Artinya kan ada Dimana tingkat Kemampuan tik TIK-nya 64% secara nasional Oke, okay, ini saya delete dulu semuanya Oke, okay. um, saya bikin ini sebagai table. Jadi insert kemudian table my table has headers. Jadi ada nama kolomnya gitu. Kemudian ini sepertinya ada persoalan ya, teman-teman. Kalau misalkan ada uh, macam ini harus di enter semua. Nih, saya belum nemuin gimana caranya tapi oke. Okay. Let's try Ini harusnya formatnya diganti Sebagai numbers Tapi kayaknya Ada hal yang harus kita lakukan Manual Atau gini deh Kemungkinan besar ini saya harus copy dulu Kemudian saya copy as value enggak juga <laughs> harus seperti itu oke okay. biasanya ngakalinya mungkin pakai uh, text editor gitu ya pakai sublime saya biasanya terus saya harus uh, coba agar sesuai ya kan ini ini kalau misalkan number oke okay. secara koma kan harus ganti nih Ah, I see I see Oke okay. Kita Manualin dulu ya guys Oke okay. Mbak Oke okay. nice Bisa delete Ah ini kan sebagai Number Ya, kemudian komanya saya pikir Dua angka Di belakang koma cukup Nah yang di bagian provinsi ini um, Harus teman-teman ganti ya Itu number of formatnya Sebagai hmm, Sebagai Oke okay, sebentar Aha, menarik nih. Saya kok lupa ya. Oke. Okay. dari data geografi gitu. It's a geographic data. Dan ini langsung diganti otomatis ya. Otomatis. Ya udah. Kita sekarang tinggal bikin petanya aja. Ups, ganti deh bentar ya. Bikin peta insert kemudian map secara, udah langsung jadi sebenarnya. Oke, ini ada hal yang menarik nih. Harusnya yang bagian kiri atas nggak perlu ya, uh, bagian Asia karena nggak ada data Asia kan. Itu. So kita akan gali, nih diubah-ubah ya data-datanya. Sebentar kita cek um, format. Ya klik format. Nah, di sini kan ada chart area ya. Nah chart area dan seterusnya. Tapi bukan itu yang mau saya cari. Yang saya cari adalah gimana caranya um, area yang ditampilkan tuh hanya Indonesia doang. Sebentar. Kayaknya format plot area. ini bukan ya. Hmm. select data juga bukan I'm sorry. Kayaknya waktu itu cepat lihat. Oh ini. Jadi teman teman harus klik kanan di petanya nih. Kemudian format data series ya harus diklik di sininya. Klik. Ah. Kemudian format data series. Kemudian ini ada map projection kan di sebelah kanan. Map area. Nah, map area aja. Di sini ditulis eh ditulis lagi. Dipilih <laughs> only regions with data. Jadi masuk ke sini ya. Itu. dia agak sedikit miring. Kenapa saya juga kurang paham? why oh I see aha bentar-bentar uh, my projection ini mau Mercator. nah ini diganti nih kalau otomatis seperti ini otomatis itu kayak jadi bentuknya miring kayak globe gitu ya kemudian yang my projection ini teman-teman bisa ganti uh, let's say Miller Mercator, nanti coba cari deh kenapa seperti ini. Elders, uh, mungkin teman-teman yang dari geografi lebih ngerti ya. Kemudian map labels, none, show all, best fit only, show all, oke. Okay. Nah, gradient ini misalkan kalau kita bikin tiga warna ya. Um, misalkan yang warnanya low merah, warna merah itu yang lowest value ya. Lowest gitu Kemudian warna kuning itu yang middle Kemudian warna yang highest itu yang hijau Wow menarik nih Menarik menarik Ya ya ya Menarik Oke okay, jadi uh, Saya kasih judul ya Judulnya itu saya kasih sesuaikan dengan ini ya Let's say, Saya mau bikin judulnya ini proporsi remaja dan dewasa usia 15 sampai 59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer menurut provinsi ini dalam persen. Menarik ya. Jadi kita tahu oke okay, Pulau Jawa pasti ta, pasti lebih oke. Okay. Ini Kalimantan Timur dan North Kalimantan juga cukup baik ya. Di sini nilainya 75 dan 71. Ya, Jakarta, kelima yang paling tinggi, itu 88 delapan, tuh mana ya? Ya, ini Jakarta, delapan delapan, ya. Make sense? Oke, okay, kita coba sekarang. Percantik ya, percantik font ya, kita cantikin font ya, font yang cantik. Uh, let's say saya mau gunain saya sukanya tuh pakai Arial ya Bentar ya Arial Black where is it Arial Black kecilin ya jadi 11 let's say kemudian legendnya itu saya pengen di posisi bawah ya main lah ya jadi deh keren gak <laughs> jadi besarin deh saya coba besarin nanti saya zoom ya keren gak begitu berarti ini di gede dong ya seperti inilah teman-teman jadi ini tahun 2000 ya, kelihatan di sini ya. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, cukup bagus ya. Yang cukup perlu dikembangkan adalah yang di Papua ya. Papua, Papua Barat masih oke. Kemungkinan besar di sana memang penduduknya tidak menggunakan komputer ya. Kebanyakan masih belum punya kesempatan untuk mendapatkan akses komputer. Nah kalau yang ini pulau Sumatera yang paling tinggi Riau. ya, Kalau pulau Sulawesi yang paling tinggi Sulawesi Utara. Bali cukup baik ya 72. Oke. Oke. Gampang ya, teman-teman. Kalau misalkan mau coba, <coughs> nanti link dari file ini juga akan saya bagikan. Tapi tentunya, kalau misalkan teman-teman mau ngasih saya copy, juga boleh ya. Saya akan masukin ke link kit saya, jadi linknya ada di link kit, bisa teman-teman download. Oke, linknya ada di sini ya. Link kit Ari Kuncoro. Nah, ini teman-teman selain bisa download map graph excel file ini Kalian juga bisa beli buku saya Bentuknya e ataupun cetak Sama ada kelas online juga Dan beberapa link-link terkait dengan yang saya kreasikan Oke mudah-mudahan berguna ya Dan kalian tetap semangat belajar Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye